settingan kiki nanoc ya cocok banget buat kau close range semua bro serius sangatlah cocok nah ponet terlalu keren ini nah ini nih pon yang aneh nih tambahannya lagi main di sini berjab hmm I'd be a good person Shouldn't wear a bail around your neck You wanna get slept Ooh, you addicted You got a friend in me You got a friend in me Yo, mabrur, Bro, kagak semuanya. Kali ini akan pakai Kiki Nine, mabrur ya. Soalnya seperti yang kalian tahu kan ini senjata tuh di-buff, mabrur. Yo, langsung saja mabrur kita ke pencet nih timbangan ya. Timbangan dosa dan pahala, nggak ada yang canda, mabrur ya. Nah, ini untuk melihat statistik ya. Versi sebelumnya yang sebelum di-buff dan sekarang yang sudah di-buff, mabrur. Oke. Okay. Tuh kalian bisa lihat nih damage-damage-nya tuh di-buff, mabrur ya. Di jarak yang dekat nih, mabrur ya. Ini tuh senjata mematikan batman -nya. bahkan bisa sampai 30 damage-nya Wah, wow. gokil sih SMG ya ini keren sekali bro, yodh yuk karena gue penasaran, gue yakin kalian juga penasaran langsung aja mah bro, kita mainkan abis itu cengkasi gunshot atau attachment ya bro, oke, okay, let's go search and destroy ya kan let's go, let's go Bagaimana dulu nih monat atau lebat terus ah, oh, munat dulu deh, gue lupa Bawa steam shot, bro. Waduh. Waduh. Mana ya, alasannya? Harusnya aku pakai sniper. Di atas ini ada nih. Hahaha mantap bro ya, yuhu instan loh serius ya. Ini jarak deketnya Dimas bisa sampai 30 tuh kencang banget ya. Aduh, kayak nyalah batas ganti-gantian kita ya. Menchallenge diri Ocha dengan berganti-gantian skinnya. Sakit bro, sumpah, gua ngabus team bisa langsung hilang kan? Halem, ah dapat lagi gua. Eh, di sana, di sana, di sana, di sana. Di ujung base, di ujung base, di ujung base. Gue tahu harus ngapain? Gue tahu harus ngapain mal bro? Gitu caranya. udah lagi kikinan kita ya. Santuy, dek, santuy Gue langsung aja taruh trofi. Sumpah gak gue, gue lewatin, satu orang tadi udah mati sih harusnya. Boomnya drop loh. Ya udah gue tungguin aja orang boomnya drop. Kita tungguin ya. Santai. Menurut kalian nih, yang menungguin orang yang datang, kamu mau atau apa sih? Kekinian paling enak, kekinian paling enak apa menurut kalian? Aspal maksudnya banget Kuni tahu ya di situ ya Harusnya tuh dia ke hotel aja gitu ah, Ganti lagi lebat terus deh Nice Ini settingan uh, apa Kikinan out ya, cocok banget buat close range mah bro Serius, sangatlah cocok Nah asfalt lagi tuh Gue begal lu gitu Ganti lagi kita ya Kikinan biasa lagi bro Kemana nih abis ini kita Ke B deh ke B ke B, B. Yah, goto tunggu -go mati, bentar dulu sih setting saya dulu Setting dulu, setting dulu mbak Setting dulu teman-teman. Aneh nih, mulai aneh padahal lagi muantep muantepnya ya kan lah DC lah cowok dia DC kalian bisa lihat mah bro cowok dia DC tunggu bentar ya tunggu bentar bentarin ya. lagi login 2.000 years later waduh mah bro kalah bro bro ya ya gua akan mengembalikan keadaan ya secara gua tadi kan habis DC Eh, sumpah. Ngestuck, weh. Ngestuck, weh. Ngestuck, ngestuck, ngestuck. Sorry, sorry, sorry, sorry. Tadi agak gimana ya? Kayak nggak kepencet gitu loh. Wah, abis DC. Ada aja masalahnya, teman-teman. Langsung dua, bro. Langsung dua. gua puterin jauh. <laughs> Sakit banner dah, kikinan gua ya. kalian gimana, bro? Gua udah, kilo berapa? 14 nih, lumayan bet, kacau sih ini. Oh, nice. Wait, wait, wait, the last one mati lo gila kali berurusan dengan ojek desert hal yang salah teman-teman. lumayan ya 17 kilo cak GG WP good game well played dan jaya. Uh coy dikasih map diselagi mah bro ojeknya disuruh apalan dia. Tar, gua masih apalan teman-teman. Jadi Hantai dulu kita, main kalem Serius? Suruh apa kalian di map diesel nih? Wow, ya udahlah ya Map apa nih? Kamu nanya? Nen... Yeah. Kamu nanya? Iya, <tinyat> yeah, kamu bertanya-tanya Yuk, <tinyat> yang mana dulu, Jok? Pakai mulai deh, moned dulu deh Eh, gila enak banget deh Suka itu jadinya Oh gila Mantap bro Gila spawnnya Di belakang gue mah bro Aneh Seperti yang gue bilang di konten sebelumnya Ini spawnnya masih agak-agak Keren lah Nice Game 9 kita jaring dulu deh. Oke, hey, sss dimasukin. Oh, Tuh, sambil oceh apalah, apalah lagi ya kan. Dan menggunakan cicinan. Itu akan menghasilkan sekali, teman. Nice combo. Tunggu dulu deh bokok. Keren ya orang asli. Sumpah, spawn barang. Nah, ini nih spawn yang aneh nih. Tambahannya lagi main di sini. Ya. Spawnnya terlalu keren. Spawnnya ter terlalu keren, Bim. Nah, gimana maksudnya? Gua cuy. Itu mau dia, Pak. Atau Sabut Nice Mantap Mantap bro Waduh Mati Nice bro Kesukaan ya. Wah dislebel. selabel. good job. Hmm. Kalian pasti suka itu, pasti suka kalian. Nice. Mantap. Yo, yeah, guys, good job. Spawn mana nih? Spawn mana nih? bone juga udah ya kedeketan nih mbro yang ini. Tumben saya pusing. Eh, Elgato-ku mati. Elgato-ku mati. Ah, aneh deh Elgatonya mati ini mbro. Aneh ini. Sumpahnya banget ya. Ada masalah Elgato. Oke, guys. Wah, Elgato-nya mati mbro. Dan itu sangat ngeselin sekali ini Eh, kagak eh, tuh. Sampai ah. go touch tadi, sampai ya. go touch aja. Main. bokong. Uh. Kita main cepat banget sih ini. Cepat banget sih. Sekali napalin. Ya. Hapalin map. Nice. Jadi ini gunsmith atau attachment nih Silahkan kalian lihat Mabro diantaranya Oce, Oce light suppressor ya kan RTC, recontech long, no stock, slate of hand 45 round, Extended magazine ma bro ya Ini slate of handnya kalian bisa ganti nih bro, ya. Yang ketutupan sama facecam pakai grand light grip apa-apa ya Atau supresornya mau ganti ke monolitik Biasanya Oce juga pakai monolitik sih Itu juga apa-apa mabru Terserah kalian Tapi ini build uh, baru Oce untuk Sementara ini dikikinan nih menurut Oce Oke seperti ini sih Yaudah bro makasih banget udah mau nonton Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng bro ya Terus untuk kalian yang pengen beli akun COD atau game lain Langsung aja follow instagram at kita jumlahnya Atau kalian pengen jokin akun kalian Follow instagram at kita jokin titikin bro ya See you mabro Dadah semuanya Yaudah dadah semuanya See you next